Sudah puas aku menangis lagi. Kau hadirkan mendung awannya, gelap namun bukan tetap bisa bertahan. yang telah kau berikan ku simpan dalam memori indah tapi semuanya telah berakhir aku tersinta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 yang telah kau berikan ku simpan dalam memori indah tapi semuanya telah berakhir aku tersungkur merunduk merauh dan jadah Usah kau hadirkan dengan kedukaan, biarlah hidupku dengan cara itu, oh. oh, oh. Ketika aku terus percaya